Oke, Pak, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya ingin membagikan sebuah video tutorial. Mungkin video tutorial mungkin juga enggak, atau mungkin hanya sebagai video iseng doang. Bagaimana cara mengatasi uh, laptop yang tidak bisa connect ke WiFi ya? Jadi, setelah kalian uh, klik gitu untuk lambang wi nya kalian coba untuk connect ke sesuatu uh, Wi-Fi yang ada, gitu, atau akses point yang ada. Setelah di connect, itu akan ada tulisannya uh, cannot connect to the network gitu, contohnya kayak gitu. Dan uh, di sini untuk caranya gampang banget, tinggal kalian klik aja untuk ke Windows, terus ke settings ya. Atau mungkin kalau kalian pakai Windows studio atau Windows 8 juga kayaknya bakal sama aja sih ya hasilnya gitu. Nah uh, di sini kalian cukup tinggal uh, cari aja gitu ya untuk yang namanya trouble shooter. Nah kalau mungkin di sini nggak nggak ada ya untuk troubleshooter, shooter, jadi di sini saya akan kayaknya trouble uh, trouble. Uh, settings mungkin atau troubleshooter gitu Nah di sini untuk troubleshoot gitu ya di sini akan uh, ada pilihan namanya di sini ada additional troubleshooter atau Troubleshooter tambahan gitu. Nah di sini untuk uh, Troubleshooter tambahan kalian cukup tinggal klik aja untuk yang Internet Connections gitu. Nah di sini juga ada detailnya, find and fix problem with connecting to internet or to websites gitu. Tinggal kalian klik aja, tinggal kalian klik run Troubleshooter ya. Dan di sini nanti akan otomatis uh, mendetek problem gitu. Walaupun di sini saya cuma nyontohin doang gitu ya. Karena ya saya di sini untuk internetnya lagi nggak ada masalah gitu. Di sini kita akan klik yang Troubleshoot my connection to internet di internet dan di sini akan otomatis gitu ya. Nah setelah otomatis ini kalau nggak ada trouble ini bakal gagal gitu. Cuman kalau ada uh, problem gitu ya, kalau misalnya ada masalah ini kalian nanti akan diminta untuk connect ke internetnya gitu atau mungkin ke uh, hotspot atau mungkin wifi yang kalian punya gitu. Nanti kalian tinggal pilih dan tinggal kalian next next aja gitu. Gampang banget lah. Pokoknya cuman di sini saya nggak akan uh, tunjukin, tapi saya mau kasih tahu aja intinya kayak gitu karena Uh, saya udah uh, ngefix masalahnya tapi nggak saya rekam gitu <laughs> jadi nggak bisa balik lagi gitu untuk uh, nunjukinnya gitu ya ini tinggal kalian pilih aja untuk uh, WiFi atau mungkin internetnya gitu tinggal kalian next-next aja nanti bakal balik lagi ke sinyalnya full gitu jadi uh, yang saya fix masalahnya di laptop yang bukan laptop yang saya rekam ini ah uh, si internetnya tuh gitu ya untuk si wifi-nya itu sinyalnya tuh dua gitu ya kalau dipakai dengan jarak laptopnya tuh antara uh, router wifi dengan laptopnya tuh sekitar 5 meter itu uh, untuk sinyalnya tuh dua bar gitu ya dan kalau dekat ke akses poinnya atau mungkin ke routernya itu sekitar tiga apa empat gitu ya jadi nggak full gitu walaupun dekat ya nah jadi dengan ngefix dari dari troubleshooter yang tadi itu yang 5 meter tadi gitu itu bakal kefix gitu dan itu memang otomatis fix gitu ya dari uh, Windowsnya gitu. Jadi kalau kalian misalnya laptop kalian misalnya dengan jarak 5 meter aja sinyalnya udah lemah banget gitu kayak misalnya dua atau satu gitu, kalian bisa coba untuk cara ini gitu. Jadi dengan troubleshooter nanti akan troubleshoot. Uh, troubleshoot dan nanti tinggal connect ke internet Dan nanti bakal balik lagi ke 5 gitu Untuk sinyalnya gitu Dan mohon maaf banget saya nggak bisa nunjukin Karena saya udah ke fix gitu ya Masalahnya itu dia sih Dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya Walaupun saya baru coba di satu laptop Semoga aja kalian yang nonton video ini Bakal ke fix juga ya untuk masalahnya Dan kalau misalnya nggak bisa silahkan komen Kalau bisa silahkan komen juga ya Dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya Dan thanks for watching Bye bye